Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Halo semua teman-teman ketemu lagi di channel youtube Maman Bertopeng Kali ini kita akan menemukan Apa ya di antara pasir-pasir ini Katanya banyak yang tertimbun di pasir-pasir sini teman-teman Mari kita lihat kita temukan dan kita bersihkan teman-teman apakah itu terlihat merah-merah ini apa ini teman-teman kita gali dulu teman-teman tampak apa ini perutnya teman-teman Oh apa ini teman-teman ada kakinya teman-teman tangannya juga ini sepertinya kalau dari warnanya ini Ultraman teman-teman kita lihat dulu teman-teman kita kasih air dikejur Wow benar teman-teman ternyata si Ultraman teman-teman Ultraman apa ini ya mungkin teman-teman tahu Ultraman apa ini tangannya sampai hitam semua gini teman-teman Yuk kita bersihkan dulu teman-teman kasihan dia mungkin sudah lama ini tertimbun ya teman-teman asik sekarang sudah bersih teman-teman kita taruh dulu di sini kita cari yang lain teman-teman nih kita menemukan satu ya belum juga dua menit sudah nemu satu teman-teman ini apalagi ini kuning-kuningin ya apa ini dulu-dulu-dulu apa ini? Jangan-jangan kotoran manusia ini teman-teman, kuning. Oh, bukan, ada pirnya teman-teman. Kita ambil dulu. Oke, kita bersihkan di air teman-teman. Apakah ini? Kita lihat satu, dua, tiga. Ternyata apa ini teman-teman? Manusia pir ini teman-teman. Yang biasanya ditaruh di motor itu ya. Uh, uh, ini yang kepalanya bisa ngepir-ngepir teman-teman Ya ternyata dapat mainan gini teman-teman Manusia pir Oke okay. Sudah dapat dua teman-teman Yuk kita cari lagi yuk Kita jalan ke atas yuk Nah ini ada merah-merah lagi teman-teman Kita tarik yuk Ayo kita tarik teman-teman Kita bersihkan di sungainya biar tahu teman-teman apa ini ya wah kelihatannya masih keluarga ultraman ini teman-teman ini kita bersihkan teman-teman uh, sama teman-teman dari keluarga ultraman ini tapi ini didominasi warna uh, hitam dan putih teman-teman ya yeah. ini teman-teman Oke sudah dapat tiga teman-teman. Yang dua ultraman, yang satu ada mainan pir ini teman-teman. Kita cari lagi di sebelahnya mungkin ada teman-teman. Yuk. Ah ini apa ini teman-teman? Ini dia. Nah, apa ini ya? Kita ambil teman-teman. Kita cuci dulu. Apakah ini teman-teman? HP sepertinya teman-teman. Wow, ada HP di sini. HP apa ini ya? iPhone apa Android ini? Uh -uh. Oh, ternyata game mainan teman-teman. HP mainan maksudnya. Oh, hampir saja saya senang teman-teman dapat HP tadi ternyata isinya HP tapi Isinya permainan teman-teman HP isi permainan jadul ini loh, nah, Yang diginikan itu Nah itu yang gelangnya bisa masuk Sampai habis berarti menang teman-teman Bisa dibuat mainan nanti Sama anak-anak di rumah teman-teman Yo, dapat 4 teman-teman Dapat Ultraman 2 Mainannya Dua teman-teman Kita cari lagi yuk Ayo jalan-jalan lagi, jalan-jalan lagi. Apakah ada ini Ada sepertinya teman-teman. Apa ini? Kita bersihkan langsung. Biar cepat teman-teman. Wow, ternyata ATV apa ini namanya? MPV apa? FVX. Oke, seperti itulah pokoknya teman-teman. Yang untuk ngetril-ngetril itu teman-teman. Untuk menjelajah ini. Uh kita cari lagi teman-teman apakah masih ada ini di antara pasir yuk yuk yuk kita keruk keruk keruk, keruk, keruk. ah di sini sudah enggak ada teman-teman kita pindah lokasi teman-teman geser -teman. dikit ini apa ini putih-putih ada rodanya teman-teman Oh sepertinya ini oh, mobil tank ya Oh bukan teman-teman mobil sedan ternyata Sedan putih teman-teman, yuk dapat kendaraan lagi teman-teman. Tadi dapat FPV, eh FPV, apa namanya ini ATV. Sekarang dapat sedan teman-teman. Yuk kita berangkat ke sini lagi. Agak kanan teman-teman jalannya. Yuh. Nah ini apain teman-teman? Ya kita tarik langsung ke sungai aja teman-teman, biar cepat membersihkannya. Wow! ternyata Ultraman lagi teman-teman ini ada yang kuning ternyata merah sama kuning warnanya Uh, jadi sudah dapat dua sekarang tambah satu teman-teman jadi tiga Ultramannya Ultraman apa aja ini namanya ini yang pertama ini yang kedua dan ini yang ketiga teman-teman silahkan dibantu dijawab di kolom komentar ya teman-teman kita cari lagi berangkat apalagi ini sepertinya nah Kendaraan lagi sepertinya ini teman-teman. Langsung kita cuci teman-teman. Uh, ternyata dapat kendaraan untuk off road teman-teman. Semacam jeep ini. Uh, cocok ini teman-teman. Kita taruh dulu. Keburu sore teman-teman. Mari kita cari lagi. Ada apa ini? Ah, tarik. Langsung aja kita bersihkan di sungai teman-teman huh? wah ternyata ada bayi Ultraman teman-teman Ini rambutnya ini Ternyata tadi Ultramannya melahirkan di sini teman-teman Wah kasihan ini yuk Kita kumpulkan sama keluarganya di sini Kita cari lagi teman-teman Berangkat lagi hey. Masih gak ada di sini ternyata Ini Oh ada lagi nih teman-teman warnanya merah Wah keluarga Ultraman lagi teman-teman, sama kayak yang tadi mungkin ini ibunya ya atau ayahnya ini, nggak tahu juga ini, nggak kelihatan ini. Ya ditaruh sini aja. Yang tahu nanti dikasih tahu di kolom komentar ya teman-teman. Oke berangkat lagi, gerak cepat teman-teman, keburu hujan teman-teman. Ini apa lagi nih? Uhuh. Mobil lagi Asik Mobilnya dapat 4 teman-teman Kendaraannya dapat 4 teman-teman Ultraman nya 4 Mainannya 2 Yuk kita berangkat lagi Ini sepertinya terkubur lagi teman-teman Kita bersihkan dulu yuk yuk uh. Ultraman lagi teman-teman Kali ini dominasi warna putih teman-teman Silver Langsung aja kita taruh sini teman-teman ya Wah keren ini. Masih ada lagi atau sudah habis ya kita lihat teman-teman. Oh ini masih ada ternyata. Apa ini? Kita bersihkan. Wah kendaraan teman-teman. Sama kayak tadi tapi yang ini mobil spot teman-teman alias balap. Oke kita taruh juga mobil balapnya. Ah ini sepertinya besar teman-teman. Apa ini? Raksasa kayaknya ini Wow Raksasa ini teman-teman Raksasa apa ini ya Kita basuh dulu teman-teman Raksasa apa ini Gulek dah, Oh bukan teman-teman Ternyata Batman teman-teman Wow Batman besar Sampai sayapnya hilang teman-teman kasihan dia lama terpendam Bermotor benda ah. <laughs> Sudah teman-teman Dapat ini aja ternyata hari ini teman-teman Tapi kita syukuri Alhamdulillah Dapat berapa itu Super hero nya dapat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dapat enam super hero nya teman-teman Ultraman nya lima Batman nya satu Kemudian mainannya ada Dua ini yang nge sama anak Ultraman teman-teman kendaraannya dapat 5, 1, 2, 3, 4, 5 wuuu keren, jadi totalnya ada berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 teman-teman, oke okay. Terima kasih teman-teman, saya rasa untuk hari ini cukup sekian teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya ya Jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe teman-teman Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman